Halo assalamualaikum salam Rahayu, rahayu rahayu salam ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat dalam pembahasan uh, kali ini tentang sabdo palon nage di mana seorang sabdo palon berikrar atau bersumpah aku akan datang 500 tahun Sejak runtuhnya Majapahit Ini berdasarkan Cerita-cerita uh, leluhur uh, Legenda dan mitos Masyarakat luas Sabdo Palon Nage Janji Mungkin uh, Kata Sabdo Palon Nage Janji, Janji Ini mungkin sudah tidak asing lagi Kepada masyarakat Indonesia khususnya Orang Jawa Jadi lewong like wong Jawa Orang Jawa nggak ngerti atau tidak pernah mendengar kata sabda palon nagi janji atau nama sabda palon, waduh, berarti kopinya kurang pahit, dulini kurang adoh, mainnya kurang jauh dan pulang pulangi kurang pagi atau mulai kurang isuk, kurang nakal berarti kuper dalam artian kuper. Jadi benarkah di tahun 2022 itu Sabdo Palo Nagi Janji Sesuai dengan ikarnya sesuai dengan sumpahnya kepada Raden Wijaya Bahwa beliau akan datang atau akan muncul ketika 500 sejak runtuhnya Majapahit lah ini benar apa enggak mitos atau fakta legenda atau apa gitu loh kalau saya sendiri saya pribadi saya juga percaya saya juga meyakini cuman kan ini namanya keyakinan hak e, pribadi atau hak masing-masing kalau saya memang percaya entah itu di tahun 2000 apa 22 atau di tahun next next next tetap berapa saya tidak perlu katakan tidak perlu jabarkan yang jelas keyakinan saya pribadi pemahaman saya pribadi uh, tokoh sabdo palon naga janji ini bukan isapan jempol bukan mitos atau legenda tapi fakta buat saya Ini buat saya karena memang saya yakin Saya meyakini itu Saya percaya itu Karena saat ini saya melihat Di tahun ini saat ini kan 2021 ya Mau menjelang 2022 Orang-orang Jawa khususnya Sudah banyak yang sadar akan leluhur Mulai banyak bermunculan para spiritual-spiritual dan orang-orang yang menggali budaya leluhur khususnya Nusantara khususnya Tanah Jawa dan bukan bukan hanya di Jawa saja tapi di seluruh Nusantara atau Indonesia para pemuda-pemudanya, para mereka semuanya penggiat-penggiat budaya penggiat-penggiat sejarah bahkan spiritual mereka sudah mulai bangkit Nah mungkin ini sudah tanda-tanda Kalau kalian percaya nggak percaya itu Hak anda Terserah anda Karena Dalam pembahasan ini Ya memang mengundang kontroversi Dalam artian pro kontra Ada yang mengatakan itu Tahayul Itu mitos Itu Apa ya Is Pengalian isu dari Belanda itu syirik, itu musyrik, itu sesat. Ya, kita kan punya kepercayaan sendiri, kita kan punya pemahaman sendiri, keyakinan kita sendiri masing-masing. Masalah pro kontra itu hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang wajar, gitu loh, lah. Oh, Sabda Palon Nage Janji Itu kalau berdasarkan cerita-cerita dari bamba saya Itu ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru Jadi Gunung Semeru atau Mahameru Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa yang terletak di Jawa Timur Separuh Lumajang Dan separuh Malang, Kota Malang Atau Kabupaten Malang Yang berada Di Jawa Timur pada Tahun 2021 Atau tahun ini Sudah meletus Atau membeledos Mengeluarkan Asap mengeluarkan Lahar Atau erosi ya Erupsi atau erosi, guys, <laughs> sudah terjadi. Dan gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, atau apa ya? Jogja. Gunung Merapi ikut Jogja atau ikut Jawa Tengah, guys. Agak lupa, saya itu juga erupsi, sudah mengeluarkan asap. Ya, cuman kita berdoa saja supaya kita pribadi. Keluarga kita, saudara kita, teman-teman dan sahabat terdekat kita itu Tidak terkena musibah ini Semoga aman terkendali, bukan aman terkendala Ya hal seperti ini sih Sasa saja kalian percaya, monggo Kalian gak percaya juga monggo Cuman ini namanya keyakinan Gak bisa dikagu kugat Atau dibuat salah-salahan Atau dibuat bener-beneran gitu loh Gak bisa lah, jadi ramalan Joyoboyo atau itu ditandai hadirnya atau munculnya Sabda Balon itu ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru sama Merapi. Itu kuncinya, itu kategorinya. Itu klunya atau kisi-kisinya, guys Dan saat ini di tahun 2021 sudah terjadi Tanda-tanda tersebut Ya tanda-tanda tersebut ya bagi orang yang berakal Bagi orang yang mau berpikir gitu Cuman saya penasarannya kan Menagih janji itu dalam hal apa Menagih janji itu dalam Urusan apa Dalam temanya apa Dalam judulnya apa Menagih janji itu tadi Cuman saya tidak mau menjabarkan Secara gamblang Atau belak-belakan di channel saya ini Di channel youtube Ratu Bidadari TV ini Nanti Kalau saya jelaskan secara gamblang Belak-belakan Nanti terjadi pro kontra Terjadi Terjadi Salah paham Ini saya nggak mau di sini saya cuman membahas Benarkah Sabdo Palonagi Janji itu akan Muncul Atau akan terjadi di tahun 2022 Ini tema kali ini atau Pertanyaan atau materi yang kita Bahas saat ini Itu entah benar atau salah Entah itu fakta atau mitos, itu atau legenda Atau hanya isapan jempol Kita tidak ada yang tahu Cuman kita tetap Berdoa yang terbaik Intinya kita Sebagai orang Jawa, khususnya orang Jawa Saya orang Jawa Saya juga muslim Wong Jowo, Ojo Lali Jowo Ojo Lali jadi diri Ojo Lali Leluhurinya Maksudnya apa? Maksudnya orang Jawa, jangan lupa jawanya, jangan lupa jati dirinya, jangan lupa asal usulnya, jangan lupa leluhurnya. Kenapa kok jangan lupa leluhurnya? Asal usulnya jati dirinya ya. Karena kalau kita nggak ada leluhur kita, kita nggak akan ada saat ini. Kalau kita tidak ada leluhur, mungkin... Jawa tidak akan memiliki pakem, tidak akan memiliki tatanan saat ini Jadi kita harus berterima kasih pada leluhur leluhur kita Atau pendahulu-pendahulu kita yang sudah ada, sudah lahir Sudah hidup sebelum kita jauh-jauh Hari, jauh-jauh tahun Sudah ada sebelum kita ada kita tetap harus mendoakan mereka para leluhur-leluhur Kita harus tetap menghormati menguri uri leluhur, menguri uri budaya Sangkan paraning dumadi wedaring jati diri Apakah ada yang tahu? Apa itu sangkan paraning dumadi wedaring jati diri Jadi sangkan paraning dumadi Kalau bahasa Arabnya adalah Innalillahi Wa innalillahi waroji'un Nah kalau diterjemahkan Atau artinya dalam bahasa Indonesia Adalah Segalanya datang dari Allah Dan akan juga kembali Kepada Allah Jadi sama Jadi sebelum orang Jawa mengenal Kata Innalillahi wa innalillahi waroji'un Orang Jawa sudah mengenal Sangkan Pareneng Dumadi. Dan leluhur kita, sebelum masuknya Islam di Tanah Jawa, leluhur kita sudah ada agama. Yaitu agama Buddha, agama Hindu. Sebuah kepercayaan. Terus sebelumnya adanya Hindu dan Buddha, sudah ada agama yaitu Kapitayan. Jadi di tanah Jawa atau di pulau Jawa Sudah ada kepercayaan kepintayan Tuh. Jadi mereka para leluhur kita itu Sudah mengenal Tuhan Mengenal Sang Yang Tunggal Atau Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Tunggal Tuhan Yang Ganjil Dalam artian hanya satu Hanya saja sebutannya berbeda-beda Tapi tujuannya yang dimaksud adalah zat Yang Maha Tunggal Jat Yang Maha Satu seperti halnya dengan sebutan Sang yang tunggal Sang yang widi Sang yang wenang Sang yang jati Gusti pangeran Jadi sebutan-sebutan berbeda Cuman tujuannya sama Sepertinya Umat Yahudi Memanggil Tuhan Tuhannya Dengan sebutan Yahweh. Jadi Yahudi Doanya itu kan Yahweh gitu. Kalau umat Nasrani atau Katolik Nasoro Itu kan Allah Sebutannya Allah kepercayaannya adalah Allah Selain Tuhan Yesus kan Allah Biasanya kan nyebut Allah Terus kalau kita Muslim, Islam Kan Allah Hampir sama Yahweh, Allah, Allah Ya perbedaan bahasa Perbedaan selisih kata Cuman dalam pemahaman saya Dalam kepercayaan saya Saya pribadi loh ya ini Ya Tuhan itu hanya satu Tuhan tidak dilahirkan Dan tidak melahirkan Tuhan tidak laki-laki dan tidak perempuan Tuhan tidak makan dan tidak minum Tuhan tidak uh, Tidur Dan tidak merasa mengantuk jadi Tuhan itu jad Seperti halnya Iblis, siapa yang menciptakan iblis Yang menciptakan ya Tuhan Babi Siapa yang menciptakan babi Ya Tuhan Neraka Yang menciptakan siapa Tuhan Setan, jin Siapa yang menciptakan Ya Tuhan Dan dalam kepercayaan saya Saya pribadi ya ratu bidadari Ya Tuhan itu satu dan semua kita itu makhluknya. Jadi kita orang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, Atis apa Atis apa? Aitis atau Santanis atau apa kayak semua ya makhluknya Tuhan, ciptaan-Nya Tuhan. Hanya saja jalannya berbeda-beda gitu. Kalau mungkin dari Jawa Timur Mau ke Katakan ke Jakarta Ada yang Lewat Surabaya naik pesawat Terus juga Ada yang lewat uh, Apa Lingkar Selatan Ada yang lewat Pakai bis Ada yang lewat Pakai motor Ada yang pakai pesawat dan lain-lain dengan oh apa pemahaman perjalanan berbeda-beda cuman saya meyakini tujuannya ya satu tunggal sang yang tunggal maksudnya sang yang tunggal ya Tuhan yang satu Tuhan yang esa gitu loh. segitu aja materi saat ini saya akhiri jangan lupa di share like and comment channel YouTube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Salam Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat